korban MD itu dua orang Yang satu umur dua tahun Yang satunya lagi tiga tahun Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam e, Telah terjadi peristiwa kebakaran Sebuah warung di jalur Jalan Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang atau tepatnya di Desa Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa kebakaran ini dilaporkan dua anak e, meninggal dunia di lokasi kejadian. Baik, baru saja tim Damkar Kabupaten Sumedang berhasil memadamkan kobaran api, dan informasi awal yang saya terima, dua korban tewas telah dilarikan ke rumah sakit umum daerah kabupaten seberang ini kejadiannya berapa kan kira-kira tadi jam 8 jam 8, jam 8 malam hari ah, ini rumah atau warung Uh, diperkirakan ini warung Sama tempat tinggal juga Jadi uh, korban jiwa ada berapa? Diperkirakan sekarang korban uh, MD itu dua orang uh, Yang satu umur dua tahun, yang satunya lagi tiga tahun Ini dua korban dilarikan ke mana? Korban sudah dilarikan ke rumah sakit Rumah sakit umum ...dan bantuan uh, petugas PMI. Nah, saat kejadian, warungnya masih buka atau tidak? udah tutup. Sudah tutup? Kebetulan tadi kira-kira uh, 10 menit sebelum kejadian, kita melintas untuk penanganan loksor di Rencak Talong, Itu masih belum ada kebakaran. Kan? Saya sudah sampai ke penanganan loksor, baru ada info kebakaran di daerah Cierang ini. Nah, untuk informasi awal, uh, ini orang tua korban mengapa pada orang tua korban masih di rumah, tapi nggak sempat uh, menyelamatkan anaknya karena awal kejadian, uh, menurut info dari korban dari kamar yang anaknya tidur. ini kedua anak itu sedang tidur di kamar. ya kamar Pas tadi ditemukannya juga lagi ter, terungkuk dua orang. Untuk ini penyempat sementara penyempatnya penyem kebakaran apa? Itu? Belum bisa disimpulkan juga. untuk Untuk eh, eh, akibat kebakaran ini kita belum bisa disimpulkan. Karena minim juga informasi karena seorang tua masih shock ada kendalanya nggak? Ya untuk kendalanya kita unit terbatas. Uh, sekarang bencana di mana-mana. Ya. Ada di uh, Ranca Talo, di Jati Gede, ya. dan sama di Ciharang sini. Sementara unit yang bisa dioperasionalkan Kabupaten sebenarnya hanya tiga unit. ya? yang dua unit uh, keadaan uh, mati total. Uh, Kang, kan dari mana, kan? saya dari Damkar, Kanjum Sari, Kanjum Sari. Masuklah ya. Ya. Ya? ya. ya. Baik, Cibunats. Si Tepat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di jalur. Jalan Caras Pangeran Kabupaten Sumedang atau tepatnya di Desa Cenerang Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini dilaporkan dua anak meninggal dunia eh, akibat terbakar di atau tertimpa di, di dalam kamar. Selamat malam, selamat beraktivitas. Kiki Adriana melaporkan dari Kabupaten Sumedang.